Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba membantu Anda yang masih kebingungan memahami bagaimana dasar-dasar akuntansi. Dasar, -dasar akuntansi ini adalah sangat penting sekali sebagai landasan Anda untuk bisa melanjutkan ilmu-ilmu akuntansi lebih mendalam karena jika Anda akuntansi dasar saja belum bisa memahami saya yakin untuk ke depan Anda akan juga lebih sulit untuk memahami bidang-bidang ilmu akuntansi selanjutnya dalam memahami dasar akuntansi ini perlu anda mengikuti suatu ilustrasi yang akan saya kemukakan berikut ini agar Anda memahami lebih baik lagi. Jangan diabaikan mengenai uh, ilustrasi saya ini, karena Anda harus paham apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, seperti apa itu perusahaan. Oke, okay, kita akan mengilustrasikan sebuah perusahaan perbengkelan mobil. Yang, yang pertama Anda lihat sebuah perusahaan itu mempunyai sebuah lahan tanah. Oke okay, ya. Nah, setelah tanah pasti mempunyai gedung untuk tempat usaha. Nah, di dalam gedung itulah baru ada mesin, ada peralatan pabrik atau peralatan bengkel ada namanya kendaraan operasional ada yang namanya peralatan kantor dan lain sebagainya itulah yang dinamakan kekayaan perusahaan nah untuk bisa memahami kita akan mengilustrasikan dari awal perusahaan itu berdiri atau sejarahnya bagaimana perusahaan itu berdiri dan dicatat itu bagaimana itu yang perlu Anda uh, mengerti karena ilmu akuntansi itu sebetulnya hanya dimengerti selebihnya adalah menjumlah mengurangi, menjumlah mengurangi hanya itu saja dalam Akutasi dasar ini memberi sebuah fondasi yang sangat penting sekali untuk bisa mengerti bagaimana menjumlah dan mengurangi. Oke, kita ilustrasikan sebuah pendirian perbengkelan dengan contoh delapan transaksi yang akan bisa menggambarkan bagaimana perusahaan perbengkelan itu berdiri sejak awal dan diikuti dengan pencatatan akuntansi. kalau kita lihat saya mempunyai contoh delapan transaksi itu seperti ini nanti ilustrasinya adalah ada seorang investor yang setor modal 100 juta kemudian setelah dapat uang Akan membeli tanah untuk calon gedungnya akan membayar kontraktor untuk pembangunan gedungnya untuk membeli mesin-mesin perbengkelan. Setelah itu dalam perjalanan ada kekurangan pendanaan, itu akan mencari lewat hutang bank BCA. Kemudian ada untuk pengadaan mobil, kemudian ada peralatan kantor dan juga ada pembayaran hutang. Nah, di sini kita akan bermain kas karena di sini yang ada itu kas dulu, karena kas nanti itu akan diterima dan keluar Diterima dan keluar, itu aja nanti dulu yang akan kita bahas Oke, kita mulai dengan soal nomor satu yaitu terima setoran modal awal 100 juta Nah, kita akan membagi dua, dua wilayah yang penting Yaitu sisi satu itu pemilik modal, sisi yang lain adalah perusahaan jadi ini harus beda, ini pemilik modal, ini perusahaan. Nah, setelah pemilik modal itu menyetorkan uangnya ke perusahaan, karena yang sedang bekerja nanti adalah perusahaannya. Nah, di transaksi awal ini, kita sebagai perusahaan akan menerima setoran modal awal 100 juta. Nah, maka pertanyaan penting adalah, Dapat uang dari mana? Nah, itu yang yang terpenting itu. Dapat uang dari mana? Menjadi apa? Kemudian, kalau kita sudah mengeluarkan uang, dan setelah kita mengeluarkan uang, uang itu akan keluar menjadi apa? Nah, itu yang, yang terpenting yang akan kita ketahui. Ya, saya ulang. Kalau kita terima uang itu dari mana? Oke, pasti ada asal-usulnya dari mana. Nah, setelah uang itu di dalam perusahaan dikeluarkan lagi, itu akan jadi apa atau mendapatkan apa? Itu kuncinya. Oke, kita langsung saja menggambarkan saat kita penerima di sini akan saya bagi menjadi tiga bagian yaitu ini sisi kita itu mencatat semua harta benda dan ini sebelah kanan itu itu nomor dua dan tiga adalah sumbernya jadi perlu diingat kekayaannya itu berasal dari mana sudah itu aja yang penting itu saat kita mencatat nomor satu tadi itu uang dari mana nah kalau digambarkan itu seperti ini. Nah, uang itu dari modal modal Ahmad. Contohnya dari Mr Ahmad ya. Berapa? Berapa modalnya dari Ahmad itu? 100 juta. Nah. Setelah uang diterima itu menjadi apa? Yaitu menjadi kas perusahaan. Nah, kita akan catat sebagai kas perusahaan. Nah, totalnya 100 juta. Jadi ini kita bisa mengetahui di sisi modal itu adalah sumber dan di sisi kas perusahaan ini adalah menjadinya kas perusahaan. Oke, sudah paham ya? Jadi Kas perusahaan ini didapat dari mana? Dari modal Ahmad 100 juta. Nah, di sini kalau ditimbang, maka sisi aktiva itu sudah sama dengan sisi hutang dan modal. Jadi, sumbernya, kekayaannya itu berapa, sumbernya dari mana? Ini sudah sudah balance, dan ini sudah selesai. Pertanggung jawabannya untuk soal nomor satu. Oke, okay? nah untuk selanjutnya akan membayar tanah 30 juta. Kita warnai sebagai se sudah kita pertanggungjawabkan. Kemudian yang nomor dua, bayar tanah 30 juta. Berarti ini apa kalau membayar? Kalau bayar itu adalah uang kita keluar. Nah, kalau uang kita keluar, itu mendapatkan apa? Nah, kalau mendapatkan apa? Tadi sudah di depan sudah untuk membayar tanah. Tanah. Berapa? Sebesar 30 juta. Nah. Dalam hal transaksi nomor dua ini, yang namanya modal Tuan Ahmad itu sudah enggak ada pergerakan, karena modal Tuan Ahmad tadi yang awalnya itu berupa apa berupa kas itu sedang digunakan atau sedang diolah menjadi uh, pembelanjaan tanah. Nah, sekarang berapa yang harus dikeluarkan sebesar 30 juta? Nah, dari sini kas perusahaan tinggal 70 juta dan tanah menjadi 30 juta, sehingga kalau ditimbang, ini pertanggungjawabannya jawabannya sudah selesai. Aktiva 100, modalnya 100. Dari sini, transaksi nomor dua sudah tanggungjawabkan dan selesai. Kemudian, ada transaksi yang nomor tiga, yaitu pembayaran kontraktor bangunan 20 juta. Sama ini, kalau ditanya uang keluarnya berapa? Uang keluarnya itu sebesar 20 juta. Kemudian dapat apa? Dapat bangunan, gedung sebanyak 20 juta nah lihatlah bahwa sekarang setelah uang keluar 20 juta maka yang didapat adalah gedung sebesar 20 juta sehingga kalau ditimbang sama dan ini selesai pertanggung jawabannya nah kemudian untuk transaksi yang nomor 4. Nomor 4 adalah membayar mesin bengkel 40 juta. Nah, sama dengan seperti tadi kalau dilihat itu uangnya masih 50 juta masih bisa untuk mendanai. Kemudian, dapatnya apa? Dapatnya mesin 40 juta nah disinilah transaksi yang nomor 4 ini sudah bisa dipertanggungjawabkan dan kalau dilihat dari sisi timbangan itu sudah sama seimbang sehingga selesai pula transaksi nomor 4 dipertanggungjawabkan selanjutnya adalah transaksi nomor 5. kenapa nomor 5 ini terima hutang karena akan transaksi selanjutnya itu, kas perusahaan sudah kehabisan dana. Maka, untuk mencari pendanaan, itu manajemen mendapatkan hutang dari Bank BCA. Nah, seperti awal tadi saya kemukakan, bahwa uang masuk, uang masuk itu dari mana? Nah, dari mananya ini? harus kita ketahui dulu dari mana yaitu dari hutang jadi sama-sama uang atau modal itu masuk maka posisi hutang itu berada sejajar dengan modal yaitu hutang bank BCA ini derajatnya ha, sama dengan dengan modal karena sama-sama membawa uang masuk ke dalam perusahaan. Masuknya berapa uang itu? Masuknya sama seperti hutang tadi 50 juta. Nah sekarang terjadi perimbangan baru atau neraca baru di sisi aktifannya itu adalah 150 Dan di sisi hutang dan modal itu juga sama-sama 150 ke Kedepan selain hutang bank yang membawa uang ke dalam perusahaan berupa uang K, itu akan ada sama-sama hutang tapi dia membawa barang atau jasa ke dalam perusahaan. Ini contoh ya, kalau modal tadi membawa uang berasal dari kantongnya atau uang pribadinya pemilik perusahaan dan hutang bank itu membawa uang cash dari banknya nah kemudian nanti ke depan itu akan ada hutang perusahaan yang lain yang akan membawa persediaan atau barang ke dalam perusahaan misalkan untuk membawa spare part dagangan atau spare part mobil berupa oli atau ban nanti dalam bentuk hutang atau membayar tempo, lah itu nanti derajatnya sama dengan hutang bank BCA tadi sama-sama uh, di sebelah kanan atau di kelompok nomor 2 nah ke depan akan seperti itu oke, okay? dari dari soal sampai nomor 5 ini saya yakin Anda sudah mulai mengerti bagaimana interaksi perusahaan atau aktivitas perusahaan yang diikuti dengan pencatatan akuntansi itu akan seperti ini. Nah kita lanjut untuk soal atau transaksi nomor 6. Nah di sini perusahaan setelah mempunyai uang yang cukup akan membeli mobil pick up 15 juta. Nah di sini, setelah kita punya uang ini, kita uang ini akan kita ambil dua besar 15 juta. Sebesar 15 juta. Nah, kita dapat apa setelah mengeluarkan uang 15 juta? akan mendapatkan kendaraan sebesar 15 juta. nah transaksi-transaksi ini akan selalu kita ulang terus-menerus menambah dan mengurang menambah mengurang interaksinya bagaimana itu bagaimana anda memahami akuntansi dasar seperti ini ya kan jadi akuntansi itu sebetulnya ya mudah hanya menambah mengurang mengurang menambah terus-menerus yang penting aturan dasarnya akuntansi ini anda harus memahami tidak usah di hafal tapi dipahami saja Oke selanjutnya kita akan membahas Soal nomor 7 Yaitu membayar peralatan kantor 2 juta Nah samalah Anda pasti bisa menebak Ini larinya kemana kan Pasti uangnya akan berkurang 40 menjadi 43. Di sini menjadi peralatan. Peralatan kantor 2 juta. Nah, seperti itulah akuntansi nanti dan akan bisa menggambarkan laporan keuangan seperti ini. Jadi timbangannya, timbangannya sisi kekayaan atau asetnya itu 150 dan Kemudian dari sisi hutang dan modal atau sumbernya itu sama-sama 150. Nah, kemudian yang terakhir kita akan melakukan angsuran yang pertama ke bank BCA sebesar 10 juta. Nah, di sini kita akan uh, mengingat lagi bahwa kas perusahaan itu akan mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang yang penting mengeluarkan uang dikunci dulu di sini keluar dulu dikunci dulu sebesar 10 juta. Nah, setelah itu untuk apa ditanya untuk membayar hutang. Kalau hutang itu tak bayar logikanya adalah hutang saya akan berkurang. Tidak mungkin bertambah kan karena akan kita bayar. Nah, kita akan lari ke hutang bank. Nah, di sini akan terjadi pengurangan sebesar 10 juta. Nah, setelah transaksi ini kita lakukan, maka terjadi perimbangan baru, yaitu sisi aktifannya itu 140 juta, dan sisi hutang dan modalnya totalnya 140 juta. Nah, sampai di sini saya yakin Anda sudah bisa mulai memahami. Dan apabila masih merasa belum paham, ulangilah ilustrasi ini pelan-pelan, sekali, dua kali, tiga kali, sampai benar-benar memahami. Nah, setelah itu nanti akan bisa meningkat ke dalam Kecepatannya nanti, ini Anda akan mengerti secara pelan-pelan ke depan. Secara kecepatan, akan Anda lebih cepat karena sudah paham betul dalam memahami akuntansi ini. Nah, kalau kita lihat dari hasil akhir ini, bahwa... Saya membagi tiga bagian kelompok utama dalam dalam sebuah neraca ini yaitu kelompok satu ini kelompok satu ini adalah kelompok aktiva ya kan ini penting sekali kelompok satu ini kelompok satu ini adalah kelompok aktiva dengan nilai debit nah ini sangat penting sekali tolong anda perhatikan betul-betul Kelompok satu ini adalah kelompok aktiva dan diberi nilai debit, oke. Nah, kelompok dua itu adalah kelompok hutang dengan nilai kredit. Kemudian kelompok tiga karena ini satu level, maka ini disebut kelompok model dengan nilai kredit. Jadi kalau kita kalau kita bagi menjadi dua, ini kelompok aktiva dan kelompok sumber. Kelompok aktiva dan kelompok sumber. Kelompok aktiva itu diberikan kode satu dengan nilai debit dan kelompok sumber itu diberikan kelompok dua atau hutang dengan nilai kredit dan kelompok tiga dengan modal kemudian nilainya juga kredit ya ini tolong benar-benar ini di dipahami dipahami atau dihafal dululah mis hanya cuman sedikit aja sedikit saja tolong dihafal dengan berulang-ulang sampai hafal ya saya ulangi kelompoknya itu adalah kelompok satu kelompok 2, kelompok 3. Oke, ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 itu adalah debit, kelompok 2 itu adalah kredit, kelompok 3 adalah kredit. Ini nilai nilainya, ya. Kelompok 1, debit, kelompok 2, kredit, Kelompok tiga kredit. Nah, tolong ini sangat penting sekali dan anda benar-benar menghafal hanya sedikit saja ini. Ini kunci sekali ke depan untuk bisa anda bisa memahaminya. Oke? Saya kira hanya ini yang bisa sampaikan dan saya bisa mengerti yang saya mengerti hanya ini dulu. Kedepan nanti kita akan membahas kelompok selanjutnya sebagai format sebuah laporan keuangan oke akhir halam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh